Halo sahabat zodiak 48 yang setia dan yang sangat kece-kece. Kembali lagi berjumpa bersama saya di video yang pembahasan tentang asmara seorang cowok Pisces di bulan Maret tahun 2020. Namun sebelum menonton videonya, klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya dan terkhusus buat kamu yang punya pertanyaan secara privasi ataupun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 Bertolak belakang dengan asmara seorang cewek Pisces Itu disebabkan seorang cowok Pisces Akan mengalami banyak emosi Ataupun banyak perdebatan dengan pasangan seorang cowok Pisces Cowok Pisces bisa dikategorikan Orang yang selalu dibayang-bayangi Seorang mantan seorang cowok Pisces Akan dibayang-bayangi oleh mantan kekasihnya Yang telah lama pergi dan datang di saat bulan Maret tahun 2020 dikala itu juga seorang cowok Pisces akan bingung dan bimbang sehingga seorang cowok Pisces sangat suka berdebat ataupun tidak jarang mengalami miskomunikasi dengan pasangannya cowok Pisces akan bingung untuk menjelaskan kepada persangan mengapa cowok Pisces akan berhubungan kembali dengan seorang mantan di bulan Maret nanti Mantan seorang cowok Pisces juga sangat agresif sehingga membuat pasangan dari seorang cowok Pisces sangat risih dan sangat tidak percaya kepada alasan yang dibuat oleh seorang cowok Pisces. Di kategori ini bisa disimpulkan seorang cowok Pisces akan mengalami gangguan dan sangat mudah emosi kepada pasangan. Itu disebabkan seorang cowok Pisces sangat tidak suka dikorek-korek tentang mantan ataupun tentang masa lalu dari seorang pasangan. Dan di bulan Maret juga, pasangan akan mulai curiga dengan gerak-gerik seorang cowok Pisces yang ingin kembali kepada mantan masa lalunya. Disarankan buat seorang cowok Pisces, bijaklah dalam mengambil keputusan seolah asmara, dan pastikan pasangan itu adalah yang terbaik buatmu. Kita tidak menyarankan untuk kembali ke mantan ataupun mempertahankan pasangan yang berada saat ini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang